yaitu hardware-oriented view dan software-oriented view. Nah, ini dari sudut pandang hardware, seperti yang teman-teman pelajari di mata kuliah jaringan komputer. Kemudian ini dari sisi software-oriented view-nya. Kemudian kita juga berkenalan dengan single level dan multi-level configuration, seperti ini ya teman-teman. Jadi ada tiga mesin. Di sini dituliskan sebagai tiga proses, yaitu presentation process atau presentation layer, application process atau application layer, dan database process atau database layer. Untuk single tier, kita mengenal presentation process atau presentation layer, application layer, dan database layer. Ini ada di dalam satu mesin. Kemudian untuk two-tier, ini berarti application layer dan database layer berada di dalam satu mesin. Sedangkan untuk presentation layer berada di mesin yang lain. Kemudian untuk three-tier, berarti database layer memiliki mesin sendiri, kemudian application layer memiliki mesin sendiri, dan presentation layer memiliki mesin sendiri. Untuk Presentation Layer, ini adalah sub GUI yang teman-teman biasa gunakan untuk mengakses SAP. Kemudian untuk Application Process, itu adalah aplikasi dari SAP, dan untuk Database Layer, itu adalah tempat untuk penyimpanan databasenya. Kemudian yang selanjutnya untuk software oriented view, nah ini tadi ya presentation layer atau sub GUI dari sisi klien mengakses ke server, kemudian ini application layer dan database layer. Nah di application layer ada yang disebut sebagai dispatcher, ini adalah yang memanage work process, work process itu ini ya, jadi perintah untuk. Nah, di server untuk create change display nah ini work process Kemudian yang berikutnya terkait dengan pemahaman tentang klien nah, di sini Di sini kita dicontohkan ada klien 100 dan klien 200 satu klien itu isinya ada client specific customizing application data dan user. Jadi untuk klien 100 ini akan berbeda dengan yang di klien 200. Jadi kalau teman-teman lakukan transaksi di klien 100, ini tidak akan ditemukan di klien 200. Kemudian ada lagi yang mempengaruhi keseluruhan klien yang ada. Ini namanya cross-client cross client customizing. Nah ini akan berpengaruh di klien 100 maupun di klien 200 atau klien yang lainnya. Sedangkan untuk yang tiga ini client specific customizing, application data dan user ini hanya untuk klien ini saja. Ini hanya untuk klien ini saja. Untuk memastikan konsistensi dari sistem, di sini ada landscape untuk change management. Ini penting untuk teman-teman semua. Development, kemudian quality assurance dan production. Nah, ketika teman-teman melakukan perubahan, change management, ini lakukanlah di server development. Teman-teman coba-coba, masukkan aplikasi baru, membuat form baru, itu lakukan di server ini. Kalau sudah, lanjutkan ke server quality assurance untuk memastikan bahwa aplikasinya tidak ada error lagi dan siap untuk dipakai di transaksi sehari-hari. Terakhir, kita pindahkan ke server production. Nah, ini adalah server yang dipakai untuk aplikasi yang dipakai di transaksi sehari-hari. Kemudian, ini exercise 7 strip 1. Teman-teman bisa melihat, ini pernah dikerjakan pada saat di. Unit 2 ya, pada saat kita navigasi, teman-teman perlu tahu kliennya, kemudian server name-nya, host-nya. Nah, kalau mau dicoba lagi, teman-teman bisa buka ke sistem, lalu lihat status untuk melihat klien, komponen, version, server name, sistem, sama host-nya. Kemudian, pembahasan selanjutnya tentang database. Nah, ini sifat transaksi di SAP konsepnya ini ACID. ACID itu atomic, consistent, isolated, dan durable. Ini transaksi. Sebetulnya ini sudah dilakukan waktu unit 4. Nah, sebetulnya apa sih yang terjadi pada saat kita melakukan transaksi? Yang terjadi adalah ini contoh kalau teman-teman lakukan create source order. nih pernah kita kerjakan di unit 4 ya. Pertama teman-teman memasukkan nama customer. Nah lalu di praktikum kan ada diminta untuk menekan tombol enter. Nah enter itu berarti kita mengakses ke database. Lalu ditampilkan datanya ke kita lagi. Pada saat memasukkan uh, material number teman-teman diminta enter. Eh tiba-tiba keluar nama printernya. Nah ini berarti proses seperti ini dan seterusnya. Jadi enter itu kita konfirmasi ke dalam database. Lalu setelah selesai kita tekan tombol save. Selesai transaksinya tersimpan di dalam tabel di database. Kemudian di sini juga ada tentang abap dictionary. Ada dua area nih sebenarnya ya. Ada area development untuk area codingnya bisa pakai ABAP Tool, Data Modeler, Screen Painter, kemudian untuk compiler compilernya ada ABAP Interpreter, Dialog Control, Interface Screen Interpreter. Jadi ini adalah ABAP Dictionary. Jadi seperti kamus datanya ya. Kemudian pendefinisian fieldnya seperti ini. Nah ini kalau teman-teman lihat ini seperti IR kita ya. Data model ini namanya, kemudian data ABAP Dictionary, dan ini adalah databasenya tabel-tabelnya, kemudian mana yang primary key. Ini didefinisikan di abab Dictionary. Kemudian berikutnya tentang SAP Business Object. Nah, ini adalah SAP Business Object, representasi dari dunia nyata ya. Contohnya di sini ada Business Object Employee dengan atributnya nah metode metodenya misalnya dia bisa change address bisa dipromosikan nah ini dari business object employee kemudian untuk business object di sini contohnya sales order dengan atribut ini customer date item list price nah ini bisa melakukan metode metode ini ini disebut sebagai sap business object Kemudian selanjutnya tentang bisnis framework. Nah ini ya, ini contohnya ada modul sales component. Kemudian ini adalah bisnis objeknya. Kemudian ada yang namanya BAPI. BAPI ini adalah business application programming interface. Jadi ketika melakukan perintah create, change, display, ini BAPI, BAPI, BAPI, BAPI. Kemudian keseluruhan ini disebut sub bisnis komponen. Nah, dari komponen-komponen itu bisnis komponen berkomunikasi dengan bisnis komponen lainnya menggunakan yang namanya ALE. ALE itu adalah Application Link Enabling. Nah, di bisnis komponen tadi dilihat ada bisnis object -nya. Kemudian ada bisnis uh, di bisnis object ini ada BAPI yang create change display ini bapi. Itulah yang diperkenalkan di unit 7. Nah, selanjutnya kita akan lakukan exercise unit 7 untuk melihat tabel tabel feedback yang ada di database. Kita akan mengakses logistik kemudian sales and distribution Kemudian sales, order, pilih yang create via 01. Nah, di sini kita perlu menekan tombol F1 untuk melihat technical information. Technical information ada di yang gambar palu atau gambar ini ya. Tertulis technical information, kita klik. Kita perlu melihat. Bahwa Viano 1 tampilan ini itu data-datanya tersimpan di tabel vback ini. Nah, teman-teman ingat-ingat. Kemudian, teman-teman buka yang di nomor 2. Nomor 2 itu kita menuju ke Tools. Di nomor 2 itu kita ke Tools, kemudian ABAP Workbench, lalu Development, ABAP Dictionary, ss 11 Nah, di sini kita inputkan nama tabel yang tadi kita sudah lihat, yaitu feedback. Kemudian teman-teman pilih Display. Di sini kita bisa melihat ada field field kemudian description -nya. Jadi nanti kalau lihat di tabelnya ada kolom MANDT. Nah, ini artinya klien VBELN ini artinya sales dokumen. Nah, kita bisa lihat menggunakan kalau di buku utilities, kalau di sini kita harus klik dulu more, kemudian utilities, lalu pilih table content display setelah itu kita akan lihat data yang ada di tabel feedback. Nah, jumlah yang dilihat itu dibatasi hanya mau 10 row data uh, sorry kita hanya mau 10 row data berarti di sini diketik 10 Kemudian kita execute. Nah di sini kita bisa melihat bahwa datanya ini hanya 10 row. Kalau ini tadi output listnya kita kembalikan ke angka 250. Begitu di kita bisa lihat kolom ke kanan. Demikianlah penjelasan mengenai unit 7, kiranya dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, memahami tentang maisap teknologi. Nah, sebetulnya modul spesifik yang berkaitan dengan unit 7 ini ada dua, yaitu SAP Basis dan SAP ABAP. Teman-teman bisa melanjutkan ke modul spesifik jika tertarik dengan maisap teknologi. Terima kasih.